Apa ekspresi macam tu? <tuk> <tuk> Saking <put> <tuk> Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah video 5 iklan Malaysia paling ngeselin, ya paling ngeselin tuh paling apa ya, membuat kita kesal macam tuh. Mungkin agak-agak gimana dengan konsepnya ataupun isi iklannya. So, jom kita tengok, guys. Let's go nih, main wawa taisawu. Oke, okay. ini daripada Mas Deso channelnya ya. <coughs> <coughs> What? <coughs> Faktanya iklan Malaysia emang ngeselin banget bro Ya 11-12 lah sama iklan Indonesia Jika di episode sebelumnya kita sempat dibikin emosi sama nenek-nenek ngeselin Kali ini kita akan menghadirkan iklan yang pastinya juga nggak kalah greget Di video kali ini Mas desa telah merangkum 5 iklan Malaysia paling ngeselin Langsung simak aja deh videonya Oke okay. Kenceng banget guys guys Iklan mie instan Oke okay. Iklan mie yang satu ini benar-benar kocak banget dah. Mulai dari konsepnya sampai model iklannya yang mukanya ngeselin abis, iklan ini benar-benar cocok menghibur hari-hari kamu yang jomblo. Jomblo kok ngatain jomblo? Kami sudah bahaya yang menanti penggemar mami kari berapi setiap hari. Okay. <tuh> Apa ekspresi macam itu? <tuh> Saking put <laughs> Apa lah? Jangan selep Perhampiran objek mudah terbakar Berani selep Berani tanggung Mami selep Mami oh. selep merebus pedas gila baru Pedas gila Nampak biasa gila. tapi pedas tak terkata hmm. Slep lah dengan peg air batu Berani selep Berani tanggung huh? Mami selep Lebih kis lebih puas Mami selep sop bunjut baru Betul-betul pedas <tos> Sleplah berdekatan perencis air Berani selep, berani tanggung Maksudnya bagaimana itu <tos> Iklan kitkat Okey Iklan KitKat asal Malaysia ini memang agak berbeda dari iklan KitKat yang biasa kita lihat sih Karena Waduh. bisa dibilang ini merupakan satu-satunya iklan KitKat yang bertemakan Hari Raya Tapi ah. meskipun konsepnya beda, ngeselinnya tetap sama bro Kadang-kadang, menganjurkan rumah terbuka di Hari Raya boleh jadi kelangkabut Ini Mama, dia yang rancang semuanya Ini Papa, dia yang menjalankan semua rancangan Dan ini saya ini pula afi. Tetamu dah sampai. Semua ambil posisi. Waalaikumussalam. Like tetamu adalah misi utama kamu. Lebih-lebih lagi kalau ada tetamu istimewa. Aziz. Oke, kita tengok mama di Malaysia maupun di Indonesia itu sama saja, guys. Ya, kayak gitu kalau ketemu, aduh. Aduh. Tapi kadang-kadang situasi boleh jadi di luar kawalan. Wajahnya, adalah ekspresinya adalah. lebih lengkap dengan sanak saudara dan rekan-rekan lebih sempurna lagi dengan KitKat Rubies iklan Samsung Oke okay. di mana-mana emak-emak itu emang ngeselin banget dah seperti halnya emak-emak yang kadang di iklan Samsung ini tapi meskipun ngeselin emak-emak itu tetaplah orang tua bro yang wajib betul, kita hormati betul, dan betul. kita sayangi Betul betul betul betul itu penting ke? Hello? Assalamualaikum Kak Lailah Eh? Waalaikumsalam Ni siapa ya? Ni Ismail ni Kejap ya? Ismail Maklum kau ni Lambatnya jawab Ingat bank lah tu Eh, tak adalah maklum Mana ada Ha, kita nak beraya Lagi setengah jam kita sampai tau Waduh Cepat tu oh, nampak dah. Jom. Woo. Oh. Kita nak tanya sekarang ada dekat simpang 3 kan? Ya betul simpang 3. Okey, Mais sepatutnya kena belok kiri tapi tak boleh ada construction. Ha sekarang Mais kena belok kanan. Ba ba Belok kanan, kanan. Kanan. Ha Cepat cepat dia bah bah dia. Ya, gitu juga kali, ya oh oke, oke, oke, oke, oke, oke, Oh oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ufak. Mana putra pian? Mana ada? Sambat-sambatnya ke situ. Oke, all produknya Samsung semua berarti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum salaam. Eh, sebentar! Bang! Mana hmm. yang lain? Hah? Oh, yang lain? Hah! Satu perang, bang! Tidak di bawah! Kita jadi bodoh! Iklan Masker Wajah Di antara semua iklan yang tadi, kayaknya iklan ini bro yang paling bikin emosi. Karena saking keselnya nih, saya sampai ngajak berantem setiap orang yang lewat. So Soal-soal lu, diputusin aja mewek. <tuk> not going jump hmm that's not the way to stay hydrated it's time to give your skin the power to rehydrate itself use clinique moisture surge and enjoy 72 hours of non hydration Mm -hmm. What's your name, ah? My name is Jen. Huh? Jin? No, it's Jen. Jin, Jen, Jinny Boy. Jen. Oh, Fatima. It's Jen. Ja ja whatever lah. I ask you, do you know what the moisturizer is all about? Um bagus it's about hydration no the mostess is all about hydration can you say more passion like that cana uh, more passion okay I'll, i'll do more passion okay emphasis on hydration uh, and action! Use Clinique Moisture Sedge and enjoy 72 hours of non-stop hydration. Ah <laughs> uh, still don't feel the passion, ya? Yeah? Can you please <laughs> Use Moisture and <laughs> <I don't... Hydrate. laughs> Non-stop hydration. <laughs> no, no, no, no, no. Again, like this, huh? Hydration. Hydration. Again? Hydration! Again! Hydration! Ah, oh, you finally got it. I almost want you older already. Okay. From the top! Actually... Can we add Shui water in the screen? What that? Moisture Seach can make your skin like got the water like that. Shui water. Da! Shui, Shui shui. Shui shui. No. Shui. Shui shui. Fuse Clinic Moisture Surge and enjoy 72 hours of non-stop hydration, leaving your skin shui <laughs> shui Very good. Uh? Very good. The oh, is amazing. Shui the... <laughs> shui <laughs> Gitu. I, you know? I <laughs> Oke okay guys, udah habis videonya, so itulah tadi ya. Kocak parah sih, lima iklan Malaysia yang paling ngeselin Ini yang terakhir keselin banget sih ya. Tuh yang nonton mesti kayak, aduh apaan sih gitu. Aduh Ya Allah Saya kira cuman di Indonesia gitu kan Konyol-konyol gimana gitu Tapi lucu gitu Nah itulah uh, konsep iklan yang mungkin membuat kita itu uh, Terenyang-nyang gitu kan Terenyang-nyang itu ter ter ter, ter, ter, ter apa ya Pusing-pusing lah dekat pikiran kita Dekat otak kita macam mana ya. Istilahnya uh, iklan itu ada selalu dalam otak kita macam tuh Dan itu pintarnya mereka ya Dalam segi apapun lah macam tuh Kalau iklan tuh mesti lebay Mesti ya kocak Mesti nges salin dan lain sebagainya. Karena itu nanti beberapa tahun kemudian iklan itu akan menjadi kayak, nah, oh itu iklan ini, eh uh, iklan ini, nama jam tulah. So itu sukseslah buat marketing semuanya. Terima kasih sudah tengok video ini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila teman-teman suka Jangan lupa untuk like Kalau tidak suka di dislike aja Dan jangan lupa untuk komen teman-teman Gimana part mana ya kan Iklan yang mana Yang menurut teman-teman itu kocak dan ngeselin So terima kasih sudah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh